Ya. Ini namanya Endah Fitria tapi panggilannya Mbak Tantri ya. kan? Mereka nah. lebih akrab memanggil saya begitu ha -ha. Mbak Tantri, okay. coba sedikit saja diceritakan sambil ini nunggu teman-teman bukut-bukut -teman mm -hmm. uh, Sebetulnya dulu kenapa sih yang mendorong Mbak Tantri untuk untuk terlibat di dalam pendidikan pas Omah Gengen? Hmm. Baik begini, uh, saudara-saudaraku semua yang ada di sini dan juga Mbak Naomi Awalnya sih um, dari rasa tidak percaya saja ya dari buku yang saya baca, tulisan yang saya baca, kemudian cerita dari beberapa teman tentang Wong Samin atau sedulur sikap itu kan mesti negatif gitu loh pak, sing, sing el-elek gitu, sing el-elek, -ele. dikandani Ora Keno, dan... orang kenos, sakar PDW, image sedulur sikap orang-orang Samin yang bahwa mereka ngeyelang, gitu, hmm, kan, ya ya, ta tahu nggak mau diberitahu, tidak mau gitu ya. Hmm. Sebetulnya berawal dari itu, terus saya ingin membuktikan diri, mosok iyo toh gitu, masa seperti itu? Saya kira juga enggak, gitu. terus ada seorang teman yang yang kenal dengan sedulur sikap begitu. Terus mereka juga menuturkan jangan kesana sekarang, sedulur sikap itu baru tukaran dan ada yang meninggal di depan rumahnya, Tuh, rata mbak ngerinnya tau mbak. Itu, toh, mosok iyo sih ngono, yang terakhir yang membuat saya tertarik, adalah sedulur sikap itu kalau dia keluar dari komunitasnya dari desanya dia akan tetap memakai pakaian adat, tapi sing maraknya aku senang hitam-hitam ini saya gak masuk tapi saya lewat jari anak. aku yang masuk, <laughs> mereka pakai jari nah itu kemudian saya bisa tersambung dengan teman untuk kenalan dengan sedulur sikap dengan orang rasam ini ada di Sukolilopati terus suatu saat ada acara selapan hari Selapan bayi itu, bayi berumur 36 hari. 36 hari itu ada tradisi mochopatan. Nah, beberapa kali saya datang, ternyata yang datang itu yang mocopat itu yang sudah sepuluh itu, mbak. Padahal yang dituturkan dalam mocopat itu adalah ajaran-ajaran tentang kehidupan. Tentang ajaran-ajaran um, bijak dari adat sikap, adat samim ini. Iki, orang, -orang sing, neros, Kalau tidak ada yang melanjutkan nanti, bagaimana kok anak-anak tidak ada? Dan saat saya menanyakan itu pada yang tua, ternyata anak-anak kurang respek terhadap mochopat, ya mungkin karena apa perkembangan zaman ya Mbak, Itu. nah, ada gamelan yang larase saonone, gamelan rusih, larase saonone, wes gapo, rantane dan yang lain saya matur ke oh, yang iya. dituakan di seluruh seperti itu Bagaimana kalau saya ngajari anak-anak untuk uh, bermain gamelan dan nanti di tengahnya diselingi mochopat, biar mochopatan ini hilang gitu. oke okay. nah, itu hmm. akhirnya saya diberi dua belas anak untuk saya aja hmm. untuk bermain gamelan di tengahnya yeah, yeah, saya yeah, yeah. selipi maucopatan itu dari hmm. 2011 sampai sekarang saya menjadi relawan karena saya tidak mau dibayar dalam mengajar anak-anak itu dari 2011 sampai 2019 ini yeah, yeah. begitu Mbak hmm. um. semoga gaung gemanya suara para petani masih yeah. bisa rekam dan terus doa mbak Naomi dan semua yang di sini untuk bulu-bulu yang tetap memperhatikan lingkungan dan bekerja sebagai petani, orang-orang yang petani terus berbasis pengotak-pengotak. Mak turun, ada lakukan lagi mbak. Ya, kesangitan di. Saya memang kurang Saya yang kurang keras berarti, ya. Selamat malam Selamat ketemu dengan kami Pak Sinaon Omar Kendeng Salah satu dari 40 Yang menerima Ibah dari Cipta Media Ekspresi Dalam programnya yang bekerjasama Dengan Ford Foundation dan Media Indonesia Kami dari Pak Sinaon Omar Kendeng Di sini yang hadirin saksikan adalah Anak-anak dari sedulur sikap atau uh, Wong Samin mungkin saudara-saudara uh, yang ada di sini lebih mengenalnya begitu. Mereka hidup sebagai seorang petani. Bukan yang lain. Mereka hidup sebagai seorang petani dan mereka tidak sekolah di sekolah formal tetapi bukan berarti mereka tidak bisa membaca dan menulis berhitung mereka bisa tetapi tidak menempuh pendidikan di sekolah formal adat mereka memang begitu saudara-saudaraku dan uh, mengapa um, mereka tidak menempuh sekolah di sekolah formal mungkin sedikit bisa digunakan oleh uh, dijelaskan oleh Mbak Gunarti Mbak Gunarti adalah yang kami menyebut salah satu sesepuh di sedulur sikap yang dituakan untuk anak anak ini atau um, menjadi yang dituakan pada pasi anak-anak dalam lama non omah kendeng. Mbak Gun sedikit mungkin bisa dijelaskan mengapa anak-anak tidak sekolah di sekolah formal silakan. Atur Nur tuh tersno tuh tentang setulur pulau tanpa ya. pilih Aceh Atur Nono kembali kita pangke pulau Gunarti kare anak-anak wici kending panci leres orang sekolah formal niki bagian pilihan. Pilihan toto coro, bagian kepengen menyeimbangkan alam. Tujuannya uh, Kepemimpinan sekolah ini kan tadi kegaiuan, kegaiannya steril sikap, pengen bejek no kelakuan, bener no ucap, kaki berkecukupan, cukup bertani. Makanya kepengen menyeimbangkan no alam yo. Bnkt ora kerja di kantor yo, ono tetep sing di petani, gawe uh, nguri-uri ibu bumi. Nah. Waktu niku panjen mulai tahun 93, pulau mulai nyinaun di puncak wonten wanten senggues dondi uh, pantu, wantas senggues generasi niki generasi ketiga di tahun 2011, teng omak wonten ngomong tentang ketemu kali di Tantri. Kata cerita nih nek dicerita kita beri orang cukup waktu nih, ne, jadi nek orang yang kepen ngerti, yo ben isos rawong tentang pati, Lang dulur-dulur becah-becah niki sing waktu-waktu niki melu mengalami apa-apa yang dirasakno wong tuwane jerune kerungkepi ibu bumi kalau kita ingatkan gede, gitu. Matur Nungun, Matur Nungun Ya, mohon tepuk tangan untuk Pak Cina dari 90, tahun 90 kita sudah uh, memulai mengajar anak-anak untuk bisa membaca dan menulis serta berhitung yang tidak tahu dengan bahasa Jawa, Oke, nanti bisa tanya ke Mbak Naomi nanti dia yang ada di sini ben, di Kroyo, ya oke. Nanti, tolong diartikan dalam bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris, bahkan ada teman-teman tulis di sini yang banyak Siap? Ya. Baik, kita akan lanjut lagi Hadirin 40 perempuan hebat yang malam hari ini datang um, Dalam perjalanannya Kami yakin sudah banyak di antara yang hadir di sini membaca, menyaksikan penonton berita di TV tentang perjuangan uh, sebelum di Samin yang ada di Supali pagi lingkungan anak-anak ini, mereka memperjuangkan kelestarian lingkungan di sini. Nah, dalam perjalanannya juga anak-anak ini juga terlibat dalam uh, pergerakan untuk melestarikan lingkungan. Jadi pelajaran-pelajaran atau fasinaon yang diberikan pada anak-anak Kemendik -anak ini juga tembang-tembang kadang berhubungan atau berkaitan dengan kelestarian uh, lingkungan. Dua tembang Dandang gula akan ditembangkan oleh anak-anak, nanti akan disambung dengan beberapa lancaran yang sudah disiapkan untuk disajikan pada hadirin semua yang ada di sini malam hari ini. Yuk kita akan sajikan bersama. di tembangkan bersama oleh anak-anak Pasinawo Nomah Kendeng di malam hari ini masih kami akan lanjut untuk menyajikan memenuhi permintaan bukan permintaan tapi slot waktu yang diberikan oleh Mbak Nona pada kami 30 45 menit bisa ya Mbak, oh bisa, monggo, bocah-bocah hari ini kita tahu, Rondo kampung Rondo kampung yuk. Yang bisa ikut nyanyi silahkan, yang bisa ikut kembang silahkan ikut tumbang. Mbak Keni, kai sengeng karena kai dalang lucah. Oh, kai suaranya api. Jadi bisa nambah. Yuk, mau suara suling yang akan kembangkan uh, oleh anak-anak pasti naon omah Kendeng monggo gak besan media ekspresi dan juga Wikimedia Indonesia senang sekali anak-anak Pasinaon Omah Kendeng menerima bantuan berupa satu perangkat gamelan yang saat ini sudah kami tempatkan di Omah Kendeng untuk sarana belajar mereka di Tinding Mojokerto Pocong, monggo